Halo, saya Nurul Aini. Hari ini kita akan membahas tentang osteoporosis. Apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis adalah keadaan di mana tulang kropos, kepadatan dan kualitas tulang berkurang. Bagian dalam tulang yang sehat normalnya tampak memiliki banyak ruang kecil persis seperti sarang lebah dan semakin melebar. Faktor penyebab osteoporosis Yang pertama itu ada usia, osteoporosis terjadi karena menurunnya kepadatan tulang Yang kedua, jenis kelamin Wanita yang sudah menopause produksi hormon estrogen akan berkurang Hal ini menyebabkan penurunan fungsi faktor pembentukan tulang Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan yang mengandung kortikosteroid dalam jangka lama Misalnya obat asma, lupus, dan lain-lain yang keempat, gaya hidup yang kurang sehat, antara lain merokok dan minum minuman beralkohol. Yang kelima, kurang asupan kalsium seperti susu. Yang keenam, tidak berolahraga atau tidak aktif bergerak untuk jangka waktu lama. Yang ketujuh, ukuran tubuh yang lebih kecil menyebabkan berkurangnya kadar masa tulang yang berdampak kepada kepadatan tulang seiring bertambahnya usia. Yang kedelapan, haid yang tidak teratur atau lama tidak haid. Yang ke 9 kurang paparan sinar matahari cukup selama 30 menit. Tanda dan gejala osteoporosis yang pertama, postur punggung bungkuk seperti sering terlihat pada orang lanjut usia. Yang kedua, menurunnya tinggi badan. Yang ketiga, sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Yang keempat, merasakan sakit punggung yang berkelanjutan dalam jangka panjang. <tuh> tulang yang berpotensi terkena osteoporosis terutama tulang punggung sampai tulang ekor, tulang paha, Tulang lengan, tulang pergelangan tangan, tulang rahang pun dapat terkena osteoporosis. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? 1. Pelajari penyakit osteoporosis sehingga mengetahui cara pencegahan secara dini di langkah-langkah yang harus diambil sekiranya telah menderita osteoporosis. Yang kedua, lakukan diet seimbang, kaya akan kandungan kalsium, karena kalsium adalah salah satu zat pembentuk tulang makanan yang kaya kalsium, antara lain teri, brokoli tempe, dan tahu. Yang ketiga, hidratur. Yang keempat, cukup paparan sinar matahari. Yang kelima, hindari rokok dan minuman beralkohol seperti kafein berlebihan. Yang keenam, konsumsi kalsium seperti susu dan kacang-kacangan. Lalu, bagaimana jika terkena osteoporosis? Rutin berolahraga, misalnya melakukan senam dengan gerakan-gerakan yang cocok untuk penderita osteoporosis. Konsultasi dengan terapis fisik atau rehabilitasi untuk membantu menguatkan otot dan tulang. Perbanyak sumber makanan penguat tulang, misalnya yang kaya kalsium dan vitamin D seperti produk susu, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Menghindari penggunaan alas kaki yang licin ketika berjalan di luar rumah, Mengatur letak perabotan rumah dengan baik untuk mengurangi risiko terjatuh akibat menabrak perabotan, memasang pegangan dinding, memasang karpet, atau menggunakan sandal khusus untuk mencegah terjatuh di kamar mandi. Itu dia pembahasan tentang osteoporosis. Terima kasih.